Temui di penghujung Januari, hai aku masih orang yang sama. Kabarku pun masih seperti biasa. Cintaku masih istimewa, hatiku masih setia.